Assalamualaikum saya Muhammad Amin, SPMP, Kepala Sekolah SMK pipin Negeri Sare Aceh merupakan salah satu SMK yang diusul menjadi SMK Pusat Keulan SMK PK pada tahun 2021 Gambaran SMK pipin Negeri Sare Aceh sebelumnya kita sebagai penerima program revitalisasi sesuai dengan impres Pak uh, Presiden SMKP Inggrisara Aceh ini kita memiliki uh, potensi lahan itu 180 hektar. kemudian peserta didik berasal dari seluruh Aceh dan dari luar Aceh dengan jumlah peserta didik uh, 615 orang dengan 8 kompetensi keahlian yang kita kembangkan Alhamdulillah dalam perjalanannya SMK SMKPP Negeri Sari Aceh dengan akreditasi A, unggul kemudian kita dalam mengembangkan SMK SMKPP Negeri Sari Aceh ini dengan model boarding school atau diasramakan pola pembelajarannya 70% praktek dan 30% teori luar biasa kegiatan pusat keunggulan ini baik dari dinas pendidikan dinas pertanian dan perkebunan Aceh dari komite dan stakeholder lainnya dari perguruan tinggi dari Universitas Syiah Kuala dari beberapa politeknik kemudian beberapa uh, lembaga nasional seperti Siameo Biotrop dan TV. Nah, sehingga ini uh, dan baru ini juga kami uh, uh, dalam bagaimana menghasilkan uh, lulusan yang memang dia begitu selesai ada tiga target kita yang pertama menjadi uh, bekerja nah bekerja ini kita sehingga banyak yang bekerja tahun ini saja Ada 15 orang lalu Kita sudah, sudah berdulus di sebagai kredit Dan juga banyak bekerja, bekerja Terakhir dari 2021 sampai 2024 Kegiatan pusat keunggulan ini Kami sudah membuat dalam petajalan peta jalan Setelah petajalan kita susun Ada menjadi target Ada beberapa target yang akan kita laksanakan Sehingga pada tahun 2024 pusat keunggulan ini akan menjadi andalan di Aceh dan khususnya kami mengharapkan produk yang kita hasilkan di Aceh sebagai syariat Islam. Nah, siswa yang kita lahirkan siswa mempunyai sertifikat dari sertifikat halal dan juga dari sertifikat halal. Salah satunya menjadi culeha dulu sebeli hewan. Ada dua kompetensi yang akan kita tuangkan. Yang pertama adalah kompetensi abilnis tanaman pangan dan portofolio kerjanya. beberapa program kami lain akan mengikuti sesuai dengan perkembangan dan kami akan menjadikan bersinergi. Sehingga terjadi entrepreneurial farming system di SMK Indonesia Syariah Aceh ini akan mendukung semua program lainnya. Mungkin ini adalah merupakan harapan kami. Terima kasih atas kepercayaan. Semoga SMK Pika itu satu mulai menjadi program prioritas Dirjen vokasi benar-benar bisa hadir di Aceh salah satunya di SMK Indonesia Syariah Aceh. SMK bisa, SMK hebat, mempunyai kuat dan membuatkan di Indonesia. Soalnya